Hai hai hai. Harimau yang memiliki nama latin Panthera tigris merupakan anggota terbesar dari keluarga kucing atau Felidae. Umumnya harimau termasuk dalam hewan karnivora dan dia menempati posisi puncak dalam rantai makanan. Hewan yang menjadi mangsa harimau biasanya adalah hewan besar seperti rusa dan babi hutan. Setelah memakan bagian tubuh dari mangsanya, harimau akan menyembunyikan bangkai hewan tersebut sehingga mereka dapat memakannya kembali lagi nanti. Harimau sendiri adalah makhluk liar yang dapat ditemukan di seluruh dunia, dari padang rumput hingga pegunungan yang bersalju. Harimau dapat hidup di berbagai lingkungan termasuk rawa, padang rumput, dan hutan hujan. Mereka dapat ditemukan di mana saja, mulai dari Rusia hingga Cina India, dan Pulau Sumatera di Indonesia. Namun sayangnya tidak setiap hari kalian bisa melihat binatang liar di habitat aslinya. Bahkan seringkali turis yang ingin melihat hewan di habitat aslinya, kembali dengan kecewa setelah seharian mencari di hutan. Tetapi sekelompok turis yang baru-baru ini beruntung karena dapat melihat dari dekat seekor harimau di habitat aslinya. Namun pada akhirnya, keberuntungan tersebut hampir membuat mereka celaka. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter oleh petugas Dinas Kehutanan India, Surrender Mehra, sekelompok orang di dalam hutan disambut oleh seekor harimau liar yang marah. Kucing besar itu di habitat aslinya tampak terganggu dan terlihat menggeram dan menyerang mereka. Kadang-kadang keinginan untuk kita yang terlalu besar untuk melihat harimau, tidak lain hanyalah gangguan dalam hidup mereka. Tulis Mehra dalam caption postingan tersebut. Insiden mengerikan itu terjadi, Ketika sekelompok turis di atas mobil jeep melihat seekor harimau bersembunyi di balik semak-semak. Sementara mereka sibuk mencoba menangkap gambar dari dekat, kucing liar yang marah itu berbalik ke arah mereka dan menyerang dengan raungan keras. Pada titik ini, pengemudi jeep dengan tergesa-gesa mengarahkan kendaraannya ke depan, sementara harimau itu tanpa melukai siapapun berbalik dan mundur kembali ke hutan. Video yang mengerikan itu telah membuat para netizen merinding. Beberapa netizen juga bahkan ada yang menyalahkan insiden itu pada ocehan terus-menerus oleh para turis. Namun sayangnya tidak jelas kapan peristiwa itu terjadi dan lokasi pengambilan video ini juga belum diketahui secara pasti. Dari video viral tadi, siapapun pasti akan kesal bahkan bisa saja marah jika diganggu. Begitu juga dengan satwa liar di hutan. Jika dipikir-pikir, hewan juga akan merasa tidak nyaman jika diganggu. Entah saat mereka lagi tidur atau saat kita memasuki wilayah mereka. Hewan buas yang merasa terganggu akan langsung menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Apalagi hewan yang ada di dalam video tersebut adalah harimau, yang memang hampir seluruh hidupnya dihabiskan dalam kesendirian. Dengan kemampuan yang dimiliki si Raja Rimba ini, seekor harimau dapat dengan mudah menjatuhkan dan membunuh manusia. Dengan keberanian, adaptasi, dan kemampuan membunuhnya yang hebat, spesies harimau menjadi penguasa hutan yang sangat ditakuti oleh hewan-hewan lainnya. Ternyata hewan penyendiri memang terkenal tangguh dan berani ya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan <tuk> lonceng notifikasinya.